Hei, kenapa tuh nggak oh aku Heeh, mau tuh baku pun, baku nih, nggak baku. Ramot ya tau yang gue nih, tau nih, pacaran, masuk deh kita nengkinan, main ke dalam anak nengbake cuma burung ini gini. Tidak mau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 Yo, apa ah, Mas, oh. yang ini yes, ini. Yes. <laughs> iki. Penting meneng aduh. Iki iki Iki kuota iki. apa Mas? Mas. Kayu mbak kok. terawat, iki eh, Yo. semangat. Pegi nopo tuh mas, mas. semangat tuh, gue ini. Diwangki kok iso. Bolong ora gampang luar usang cuci iki neh ada kayak gini, kopi juga ada enak apa aku lah indah ya garangan sok hahaha gini gua rata ini mana gua jembut ya ya ya ini aku walu kotor ini kilo nyami anu ini jagungan sih ini ini eng di lagi iyo mahal. Aku geret ini, ini orang kucing ireng, -ireng nah. ayo. Ayuh. ini, ini perdonopo. Apa? mau ini, ini? ini pemuda yo ya bekerja nung. ini sih. eh untuk lawolo ini. <hari> <hari> lu lomba eneng, kau eneng. indah kok rusak lah alam. mas mas, ngerti Iya mas gula ini kiri, kasani lu, tangannya perah, regut, gatel, mulok nom, nah, rapopo. Nah, kalau kewajibanmu. Kewajibanmu sekolah. Sekolah sing tenan, ngono lho. Nah, kewajiban beban. Tenan, sekolah sing pinter. mau ya, Mas. Nah, Kowemu to. kota, lah kota yo. Kondo mangan Enak. Kondo Alam Manuk bisa pemandangan indah. rusak Golek neng. Apa? Cuma, nih? <t <t <dosen> <t 'os> Nek kowe pengen manuk Pengen ngingu sama anak, oh, suami kah, oh, suami enggak nolol, no, kalau enggak indah, perut saya jadi wes, wes banyak, berkurang nengge nengge nengge nengge, oh iya, nenggapi seisi wes kalau, aku ini enggak lawas kok kapan, nah, aku yang aku sekarang udah bergolek lawa toh, aku pengen ngonim anak bareng, enggak nengonim anak, oh, coba tembak mati, nih, oh, suami alam liar, nolol, saya terus beli, nah, lorong, aku itu kumanok, kalau, kumanok, tapi gelang kakinya itu sudah sering ringan jadi produk ternak orang mikat ini rusak alam kalau ini buat nak manuk lah bapak ini tembak maka ini ada di rondo rondo yang aku juga juga kawainya pokoknya sekolah sentenan bangun kawainya nom. Semakin kesana ki, gue semakin seneng uang wedok dong. Terus uang wedok ini enak banget, gue kereta kayaknya ini terus. Orang mungkin geram, dan pokoknya udah duduk dulu ya, gue. Saya kira uang lain lagi penting gede, gede, gede, gede, gede, cinta goblok, duit. gede, gede. Uang cinta goblok, uang wedok ini saya kira gede. Saya mesti gede. Orang guru uang wedok, uang tuannya sih uang wedok pun, sonat pengen gue rapiar, gak tau gue neng anak ini gue. Ini jelek, kamu punya penghasilan, nyole anak gue, kayak gitu. ya? iya, gue harus jaga kita sekali-sekali makan di luar gitu nah, ya, mas. mas, oh, nah, masuk iya, iya, iya, iya. aku tak ya, aku kalau jadi ini, ini lingkungan perdamu tak jadi jadi sorry Yap dasmu. <laughs>